Cerita tentang Zulqornaid Satu Namanya dalam Quran hanya disebutkan Zulqornaid Kesemua cerita dalam Quran Allah datangkan cerita Untuk kita ambil pengajaran Cukup Dia lahir di mana Kalau menengah tang mana Ambil PhD apa Tak ada PhD ke ada Ceramah banyak ke masuk TV ke dah Hak tu tak payah tahu tuan-tuan sekeseluruhan cerita dalam Al-Quran adalah untuk diambil ibrah ataupun pengajaran cukup kita tahu apa orang itu lakukan dan apakah balasan Allah kepadanya selesai sebab itu kita tak tahu bahkan nama dia nama dia yang betul tak ada siapa tahu Zulqarnain kan bila sahabat tanya Ya Rasulullah akana nabiyan amwali Apakah Zulqarnain ni Nabi Rasul Ataupun dia seorang wali orang salih Wali Allah orang salih Nabi kata aku pun tidak mengetahui Apakah dia Nabi Ataupun dia seorang Wali Maksudnya di situ khilaf Yang ijma' apa? Yang ijma'nya Zulqarnain ini satu Dia seorang raja Dan ijma'nya dua Dia seorang yang salih Orang, barut, orang baik tuan-tuan tu, tu. Orang salih tentang ingat senang nak sampai tahap oh, seorang soleh. Allahu akbar. Satu orang yang soleh yang disayangi oleh Allah bukan jalan-jalan orang kita nak sebut. Ulama hari ni nak sebut dia dia soleh pun tak berani nak sebut. Apakah benar soleh di sisi Allah Subhanahu taala? Kita tak tahu, no? Zulqarnain, satu orang raja manusia, raja yang Allah sebut dia orang soleh kan no? orang-orang soleh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda pertama kita faham ni Ibrahim ni, hak ni. Ini pengajaran dia nombor satu antara pengajaran yang besar yang kita dapat daripada ayat pertama ni, bila Allah sebut wayas aluna ka an kata perang ulamak tafsir, apabila kamu melihat Allah mengabadikan sesuatu nama ataupun sesuatu sosok tubuh Seseorang di dalam Al-Quran Maka ketahuilah orang itu Sama ada terlalu hebat Ataupun terlalu jahat Yang biasa-biasa macam kita ni Tak ada nah, Kadang baca Quran sejuzut Kadang tiga muka Kadang sedekah lima puluh Kadang lima ringgit Ni hak biasa-biasa ni Tak ada dalam Quran Kata para ulama' tafsir, di dalam Quran, apabila kalian jumpa satu nama, sama ada dia ni sangat hebat, ataupun orang biasa. Tiba-tiba nah, Allah sebut anjing dalam Quran, yang mengirinya ashabul kahfi. Kata al-muk tafsir, apa yang kalian faham? Apabila Allah menyebut beberapa kali, anjing yang mengirinya ashabul kahfi, dan sedangkan anjing itu bukan anjing peliharaan mereka. Para ulama' kata, Itulah hebatnya apabila bersahabat dengan orang-orang soleh. Dia pun dapat kedudukan tersebut. Kenapa? Kerana, Kerana bersahabat dengan dengan orang soleh. Dan itulah hebatnya orang soleh apabila mereka tidak mendapati kawan mereka di atas dunia dulu. Lalu mereka akan mengadu kepada Allah, ya Allah kami ada satu orang kawan. Dulu puasa dengan kami. Datang belajar dengan kami. Selalu pergi belajar dengan kami melakukan kebaikan dengan kami tetapi hari ini dia tidak di, di, dikurniakan oleh olehmu ya Allah untuk masuk syurga. Lalu Allah perintahkan dengan syafaat kawan-kawan soleh ni untuk dikeluarkan kawan hak duk dalam neraka tadi. Sohabatu as-solihin berkawan rapat, bergaul mesra dengan orang-orang orang, -orang, orang soleh. Tuan-tuan, ni tajuk orang soleh, Zulqarnain seorang raja yang soleh. Senang tak nak jumpa tuan-tuan, maharaja yang soleh. No, ada ratusan raja Islam hari ini. Senang jumpa ke seorang raja yang soleh. Ah, jadi Abdul Karim pula dah raja soleh pula berapa banyak kekayaan dia, pemerintahannya daripada Barat ke Timur. Dalam sejarah Islam ada empat orang lelaki yang memerintah Barat ke Timur, dua Islam dan dua tidak Islam dalam sejarah Islam, dalam sejarah manusia ada empat lelaki yang memerintah daripada barat ke timur Dua Islam Nabi Sulaiman AS dan juga Zulqarnay ni dan dua yang tidak Islam Namrud dan juga Bukhtanassar yang ni ulama sejarah sebut no? saya tak nampak pula Bukhtanassar ni saya tak pernah tengok cerita tentang hidup dia, saya pun tak tahu cuma pernah dengar kan? Bukhtanassar bahasa Inggeris nama disebut macam mana saya tak tahulah. Nah. Jadi dua yang Islam yang pemerintahannya barat ke timur, Nabi Sulaiman dan juga ni apa nama ni tuan kisah pada pada tengah hari ini iaitu Zulqarnain. Tonton bayang tengok, manusia apabila bertambah ilmunya, sebahagian mereka akan bertambah takaburnya. Sebahagian kecil ke kan? sebahagian besar? Sebahagian besar. Manusia, apabila bertambah populariti dan pangkatnya, maka bertambahlah takaburnya Kebanyakan manusia, apabila bertambah kekayaannya, maka bertambah jauhlah dia daripada Allah dan bertambahlah takaburnya Itu ya, teman-teman? Bila tambah popular, bila tambah pangkat, bila tambah warta, bila makin segak, bila makin kaca, kaca Majoriti manusia lebih jauh daripada Allah Dan tambah takaburnya Maka begitu sekali hebat Zulqarnain Dalam keadaan Allah menjadikan dia seorang raja Yang pemerintahannya daripada barat ke timur Mengekalkan dia sebagai seorang yang salih di atas muka bumi Allah ketika itu Sehingga ulama' kata dia sebahagian ulama' kata Dia ni seorang Nabi Tetapi Nabi yang bertakwa kepada Allah Bukan senang tuan-tuan. Apa banyak kita tengok orang makin alim makin takabur dia bercakap. Wal iazubillah. Sebab tu dalam syurga Nabi sebut apa dah? Aktsaru ahli jannah Kebanyakan ahli syurga. Orang kaya ke orang miskin? Orang miskin. Jaga-jaga orang kaya. Jaga-jaga orang kaya. Tunjuk gua saya sekali lah. Betul. Aktsaru ahli jannah kebanyakan Rasulullah sebut Aku melihat kebanyakan penduduk syurga Adalah di kalangan miskin-miskin Yang tidak dikenali oleh orang Miskin semua Sebab apa? Sebab si kaya ni makin lagi Makin tambah duit dia Makin banyak duit dia Makin terkabur dia dengan Allah nah. Jadi hati-hati nah, kuota kita semakin Semakin kecil Haa nah.